Lagi pula kita juga bisa melihat bahwa di Alkitab itu ya, itu Alkitab memang melarang pembuatan patung untuk disembah, tapi Alkitab tidak melarang pembuatan patung. Ya. Bahkan ada patung-patung yang di Alkitab sendiri itu bahkan ada perintah untuk membuat patung. Nah, kalau kita melihat misalnya di bilangan 21 ayat 8 dan 9 ya ya bilangan 21 8 dan 9 maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa Buatlah ular tedung dan taruh itu pada sebuah tiang maka setiap orang yang terpagut, jika melihatnya dia akan tetap hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seorang dipagut ular, dia memandang pada ular tembaga itu, dia tetap hidup. Ini buatlah ular tedung dan taruh pada sebuah tiang. Ini jelas sebuah patung. Patung ular yang ditaruh di tiang. Ini patung. Dan patung ini tidak disembah. Memang belakangan disembah. Makanya uh, patung itu dimusnahkan. Tapi ini... Tuhan sendiri yang suruh. Kalau Tuhan sendiri yang suruh, ya berarti memang pembuatan patung tidak salah. Yang salah adalah patung yang disembah. Juga nanti kita bisa melihat juga di dalam uh, patung keruk. Seperti yang di dalam Keluaran 25. Nanti saya tunjukkan ayatnya ya. Keluaran 25. Dan haruslah kau buat dua kerup. Kerup itu patung. Patung malaikat dia. Yang kau buat itu dari emas pada kedua ujung tutup penyemayan itu. Buatlah satu kerup pada ujung sebelah sini, satu kerup pada ujung sebelah sana. Seiras dengan tutup perdamaian itu, kamu buat kerup itu di atas kedua ujungnya. Kerup-kerup itu harus mengembangkan kedua sayapnya ke atas. Sedap sayap-sayapnya menundungi tutup penyemayan dan mukanya menghadap kepala masing-masing. Kepada tutup penaman itu haruslah mereka hadap kerup-kerup itu. Walaupun tidak dibilang patung sih, tapi itu pasti patung. Itu Tuhan yang perintahkan. Jadi pembuatan patung itu bukan sesuatu yang dilarang oleh Alkitab. Yang dilarang oleh Alkitab itu adalah kalau patungnya disembah. Jadi kalau memang hanya patung, nggak ada roh jahat apa-apa di sana. Kalau patung yang disembah, sangat mungkin. Ada roh jahat di sana. Jadi sekarang tergantung apa yang si Daniel Mananta ini maksudkan. Kalau dia bagian awal dia bicara patung yang disembah ada roh jahat. Dan walaupun di bagian terakhir dia bikin kesimpulan lagi. Tanpa kata disembah. Tapi dia memaksudkan seperti bagian awal dia gak salah. Apa -apa. Tapi seandainya yang dia maksudkan dalam bagian A itu Seadanya patung disembah atau tidak disembah Ada roh jahatnya, maka dia salah nah, Itu persoalan pertama menurut saya Persoalan yang kedua Ini konteks dia bicara dengan Abdul Somad Masalahnya ya. nah, Saya lihat Youtube-nya dia itu Nah, saya coba mencari perkataan ini tapi nggak ketemu ya tapi saya sempat mendapatkan karena ada banyak mungkin videonya dipotong-potong ya jadi banyak jadi uh, sepertinya konteksnya ini ketika Daniel Mananta bertanya kepada Abdul Somad terkait dengan perkataan dia soal adanya jin kafir di belakang di balik patung Yesus nah Sangat mungkin bahwa dari pembicaraan itu, lalu muncullah persoalan pembahasan tentang patung karena UAS mengatakan bahwa ada jin kafir di balik patung, sehingga bisa jadi percakapan mereka berlanjut tentang adanya unclean spirit roh jahat di balik patung. ya Dan karena itulah dikatakan kan di bagian awal bahwa dalam hal itu, Daniel Mananta. Setuju dengan Abdul Somad. Kalau memang itu konteksnya, apakah kata-kata itu untuk membenarkan omongan UAS bahwa ada jin kafir di balik patung Yesus? Persoalannya kembali pada: apakah patung Yesus itu adalah patung yang disembah? Kalau patung Yesus disembah dan menurut Daniel Mananta yang juga cocok dengan uas bahwa ada unclean spirit, ada roh jahat di balik patung itu ya mungkin saja. Kayaknya jadi pandangan bahwa di balik patung Yesus itu ada jin kafir atau ada roh jahat. Tapi setahu saya ya salib sebagai simbol Kristen itu tidak pernah disembah. Ya. Mungkin ada orang yang menyembah salib, tapi pada umumnya orang Kristen tidak menyembah salib. Jadi kalau patung salib itu tidak disembah, ya berarti tidak ada dosa apa-apa di sana. Ya, Semua ayat yang tadi saya bacakan tentang kebodohan penyembahan berhala, itu tidak bisa diterapkan pada urusan patung salib. Ya, Dan karena itu juga, maka kalau omongan ini nanti akhirnya dimaksudkan bahwa untuk membenarkan pandangan Abdul Somad bahwa ada jin kafir di balik patung salib, maka itu memang adalah omongan yang tolol atau bodoh. Ya, Jadi di sini saya memberikan penilaian yang fair. ya Terhadap apa yang dikatakan Daniel Mananta ini, saya setuju pada beberapa bagian, tapi ada dua catatan penting Terkait dengan apa yang dia katakan. Saya tidak bisa memastikannya. Tapi minimal itu pandangan saya. Ya. Jadi kalau itu memang adalah soal. Uh, omongan. Zin kafir di balik patung salib. Maka pertama. Patung salib. Tidak pernah dibuat. Untuk disembah. Dan kedua. Karena tidak disembah. Maka adalah tidak benar. Bahwa ada roh jahat. Atau uh, jin kafir di balik salib, seperti yang dikatakan oleh Abdul Somad. Ini Abdul Somad ini, ini masalah lama ya. Tapi omongan Abdul Somad ini seharusnya sudah merupakan penistaan agama yang harusnya diseret ya, ke meja hijau. Tapi ya nggak tahulah, negara kita ini memang susah juga. Kalau orang Kristen yang ngomong salah sedikit, penistaan agama. Tapi mereka menista bolak-balik, ya. Tapi tetap saja nggak bisa diapa-apakan. Sudah dilapor berulang-ulang juga, ya. Tapi nggak aparat nggak bertindak apa-apa, ya. Nah itu yang seringkali jadi soal. Nah, tapi ya sudahlah. Jadi saya di sini tidak terlalu menganggap serius hal ini. Tapi karena cukup banyak yang mengajukan pertanyaan pada saya, saya mendengar sebatas yang saya dengar itu, ya saya memberikan pendapat saya.